Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama channel kami Oke sebelum video ini kita mulai Bagi para pemirsa yang belum subscribe channel kami Silahkan tekan tombol subscribe Oke pada video kali ini kita akan membahas tentang serangan jamur pada tanaman cabai rawat kita Jadi kemarin sudah kita berikan dolomit pada pangkal batang Untuk mengatasi serangan jamur pada pangkal batang dan alhamdulillah itu berhasil. Akan tapi di sini kita lihat karena di sini sering hujan, jadi serangan jamurnya berada pada ranting-ranting tanaman seperti ini. Jadi kalau serangan jamur pada ranting seperti ini, ini terpaksa kita buang. Akan tapi jika terjadi banyak serangan jamurnya pada ranting, maka tanaman kita akan menjadi kerdes seperti ini karena rantingnya sudah habis kita buang jadi untuk mengatasinya kita akan memberikan fungisida jadi bahan yang kita gunakan yaitu ditan M45 80WP jadi ditan ini merupakan fungisida jadi di sini kita akan memberikan dengan sistem semprot menggunakan tangki jadi untuk dosis per tangkinya akan kita berikan sebanyak 2 sendok makan per tangki jadi ini merupakan dosis yang kita coba terlebih dahulu jika nantinya cocok maka dosis ini akan kita gunakan selanjutnya Oke, okay. jadi kita semprotkan mulai dari pangkal batang sampai ke seluruh dahan agar ranting-ranting tanaman kita ini terhindari dari serangan jamur. Oke, okay. akan kita lakukan penyemprotan untuk seluruh tanaman cabai laut kita. Oke, okay, demikian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe channel kami. Untuk mendapatkan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.